Oke, okay, halo semuanya. Di sini ada saya Joe bersama dengan rekan saya. Di sini ada siapa? Namanya -nama, silakan dijelaskan ke teman-teman kita. Kenalin nama saya Rey. Oke, okay. Rey ini adalah seorang watchmaker yang handal tentunya yang akan uh, menemani saya untuk membahas seputar water resistant dan dive watch. Sekarang mungkin pertanyaan yang umum seputar water resistant yeah. uh, Sebenarnya apa sih bedanya water resistant dengan waterproof itu? Sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Oke, okay. ini yang harus dijelasin ya dari yeah. awal. Yang namanya waterproof itu kan anti air. Mm. Water resistant itu ketahanan terhadap air. Yeah. Ya. Jadi semua jam, jam tangan itu, mm. itu uh, biasanya diiklankan waterproof. Mm. Padahal cuman water resistant aja. Meskipun tingkat water resistance-nya tinggi, dia sama sekali belum ada yang benar-benar waterproof gitu. Kalau kita lihat kan dari struktur jamnya sendiri di sini, ah. nih, di sini banyak celah dari kaca, dari crown, dari cashback itu banyak celah buat air masuk ke dalam jam itu. Hmm. Tapi di situ ada yang namanya gasket, gasket ini yang akan menahan, menahan air Menahan airnya masuk iya. ke dalam mesinnya itu. Ya, makanya ini disebut water resistant. Ini yang kita harus jelas, kita harus tahu dulu di sini nggak benar-benar nggak waterproof gitu, hanya hmm. water resistant aja. Jadi itu teman-teman bedanya uh, Waterproof dan water resistant Jadi uh, water resistant ini memang uh, Fitur yang diandalkan sendiri dari jam tangan Untuk ketahanannya terhadap air ya, gitu. uh, Apakah semua jam tangan uh, Memang benar bisa digunakan berenang Mengingat jam tangan fashion ini kan Kadang jam tangan fashion tuh ada yang uh, Hingga 100 meter water resistantnya Itu sebenarnya memang bisa nggak sih digunakan berenang untuk semua jam tangan yang mengklaim dirinya memiliki uh, water resistant hingga 100 meter enggak, jawabannya enggak ya untuk yang gitu karena setiap jam ini pasti ada sertifikasinya dia uh, standarnya kayak gimana sih untuk water resistance itu gitu hmm. jadi kita harus lihat juga apakah jam kita tuh benar-benar bisa dipakai untuk renang atau enggak gitu karena banyak yang jam tangan itu harus sudah ada water resistennya, nya yeah. agar kalau kita cuci tangan atau kehujanan, cipratan air itu nggak rusak karena buat mesin di dalamnya itu, kalau kena air sedikit aja bisa karatan parah nih. Kayak kita lihat di sini, ini ada jam gisok ya. Oh ini mesinnya gisok ya. Ini mesinnya gisok tuh sampai karatan semua. Ini bisa kayak gini tuh karena apa biasanya Re? Karena kemasukan air sih. Kalau yang ini kebetulan kasusnya, uh, dia kayaknya ganti baterai di luar. Nggak jelas gitu ganti baterai di mana. Sedangkan si gasketnya itu, uh, dia naruhnya nggak bener, sehingga air bisa masuk dari celah gasket itu. gitu hmm. Terus uh, banyak yang bingung juga mengenai tingkatan water resistant pada jam tangan. Yeah. Ada yang uh, 30, 30M, 30m, 30m, 50, 100, 100 200, 150, yeah. terus sampai tiga, bahkan ada yang sampai 1000. Yeah. Gitu, yeah. ya, untuk beberapa uh, brand jam tangan uh, bisa dijelasin gak uh, tingkatan water resistant yang dimiliki jam tangan itu sebenarnya uh, fungsinya dari masing-masing tingkatan itu seperti apa mulai dari yang 30 sampai yang Tertinggi, tuh tingkatannya bisa digunakan untuk apa saja, biasanya. Oke, okay. nah, biasanya sih, kalau misalnya kita lihat angka-angka kayak gitu, ya, mm -hmm. itu adalah tekanannya. Jadi, si jam ini tahan terhadap partikel air, tekanan partikel mm -hmm. air itu seberapa kuat gitu. Jadi, semakin tinggi otomatis semakin kuat ya, dan biasanya lebih gampangnya kita rubah dari M itu ke bar atau ATM. Mm -hmm. Karena tekanan itu biasanya kan satuannya ATM atau bar ya, yeah. dan itu. Untuk ngitungnya kita harus balik lagi ke fisika SMA, Oke. gitu ya. Pertama yang kita harus tahu itu uh, biasanya volumenya, volume air. Volume airnya Jadi, seberapa? Ya makanya kalau misalnya kita lihat di iklan tuh hmm. uh, jam itu kita misalnya cemplungin di gelas doang hmm. gitu atau apa gitu nggak akan masalah ya kayak gitu. Karena volumenya memang memang kecil-kecil, -kecil ya. ah. karena ukurannya kecil gitu. Sedangkan kalau di kolam renang luas terus di laut lebih luas lebih lagi luas. kan otomatis tekanan yang diberikan kepada jam tangan itu juga lebih, lebih besar, besar. Gitu. ya betul karena sifat air kan dia selalu membentuk uh, apa wadahnya ya uh, misalnya wadahnya gelas dia akan membentuk, membentuk gelas uh, dia akan menekan ke seluruh bagian jam itu itu dari mau dari kacanya dari crownnya dari caseback itu dia bakal berusaha masuk untuk mengisi si uh, casing jam tangan itu nah rumusnya ini cukup kompleks uh, dari angka-angka tersebut karena kan misalnya kita punya jam yang 100 M berarti dia tahan terhadap tekanan sampai uh, 10 bar okay. ya. nah, kalau kita cari dari volumenya dulu nih kita bisa lihat mungkin ada rumusnya misalnya volume kolam renang panjangnya kolam renang berapa kita cari lebarnya berapa tingginya berapa gitu ya okay. nah, nah dari volumenya itu kita cari masanya masa air itu berapa itu dari rho-nya density-nya, oh. si air itu berarti kalau air biasa, air klorin, dengan air laut, beda-beda. Oh, beda. Ya, itu dikali dengan volumenya tadi. Oh. Gitu. Nah, dari volumenya tadi, kan kita dapat masa nih. Masanya itu kita rubah jadi gaya, gaya itu masa dikali gravitasi. Oke, okay. oke. Okay? Nah, setelah dikali gravitasi, baru kita bagi dengan areanya. Gitu. Hmm. areanya berapa sih? gayanya berapa? Dan kita dapat tekanannya di situ. Okay. Ya, udah dapat tekanannya berapa? nah kita bandingin tekanan jam kita ini seberapa sih? apa kalau lebih apakah kurang kalau lebih otomatis jam akan bocor dan kemasukan air. contohnya itu? ya? oke okay. contohnya gimana? nih ini ada jam diver, hmm, jam diver tapi dia karatan semua tuh itu karena memang kemasukan air atau? iya karena kemasukan air. Ya? sudah berlebih dari kapasitasnya, dua ya, 20 bar itu nah, dia terlalu dalam mungkin atau gimana akhirnya air masuk dan bocor gitu meskipun jam diver sekalipun kalau tekanannya berlebih bisa sampai bocor ke bahkan uh, jam diver yang 200 meter kalau terlalu dalam dan uh, volume airnya terlalu besar itu otomatis akan mempengaruhi akan si jam juga. tangan itu juga bisa ya. masuk ke dalam jam tangannya Betul. Uh, terus untuk yang biasanya biasa digunakan, yang bisa digunakan untuk sekedar berenang itu yang aman itu, yang water nya berapa sih? Atau tekanan uh, nah, itu, AKM nya berapa? Makanya kita balik lagi ke musim tadi. Okay. Ukuran kolam renangnya berapa sih gitu? Okay. Biasanya kalau misalnya permukaan laut itu kan satu uh, bar ya tekanannya, hmm. dan semakin dalam otomatis semakin tinggi tekanannya. Gitu. Nah minimal kita ambil 20 bar gitu. Untuk kolam renang standar ya, yang kira-kira lebarnya itu 10 meter, itu kita butuh minimal 20 bar. Oh seperti itu. Terus misalkan untuk teman-teman nih yang punya jam tangan divers, mereka misalkan ingin berenang atau snorkeling, yeah. apa yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang sekiranya belum terlalu memahami tentang keamanan? jam tangannya itu sendiri, apa yang seharusnya diperhatikan mereka ketika mereka akan berenang atau snorkeling menggunakan jam tangan mereka oke, okay. hmm, jadi yang pertama kita harus cek ya beneran gak sih jamnya itu bisa dipakai renang gitu hmm. yang tadi uh, apabila kita lihat ternyata dia cuma uh, 30 meter gitu atau 50 hmm. meter itu otomatis gak bisa ya cuma bisa buat kecipratan aja gitu nah udah gitu kalau misalnya kita udah punya nih jam yang diver nih kita, kita lihat biasanya di posisi crownnya apakah dia bisa dikunci atau enggak crown nya ini yang screw down itu? iya kan? betul, screw down kalau misalnya screw down kita harus kunci dan kalau misalnya enggak pastikan crown nya itu posisi 0 sama sekali enggak dalam mode setting atau enggak gitu udah gitu kalau misalnya dia ada chronograph pastikan saat kita di dalam air itu sama sekali enggak ditekan karena ketika kita tekan chronograph otomatis kan dia berubah posisi itu nah air akan masuk lewat situ jadi memang Uh, terutama posisi crown itu memang harus diperhatikan karena sedikit uh, lubang pada crown itu bisa mempengaruhi yeah, air bisa masuk, air dari bisa masuk karena posisinya sungguh. harus uh, nol. nol harus tidak bergerak ya hmm. terus apa nih uh, tipsnya biar uh, dive watchnya itu selalu awet gitu dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama untuk teman-teman yang punya dive watch itu kira-kira tipsnya untuk merawat dive watch-nya itu kayak apa kalau dari tipsnya ya jangan dipakai <laughs> simpan aja di rumah. jangan dipakai <laughs> terlalu sering gitu yeah, okay. kalau kita simpan di rumah, pasti awet deh. Uh, biasanya gini gimana lebih gampangnya uh, kalau misalnya kita pakai di kolam renang kolam renang kita kita tahu pasti ada klorinnya mm -hmm. nah, kita cuci pakai sabun biar klorinnya itu ga nempel yang oh, pel di casingnya okay. gitu kita sikat pakai sikat gigi sama sabun jadi klorinnya bersih semua dan kalau di laut juga kan mm -hmm. ada garamnya gitu mm -hmm. nah kita pastikan air garamnya ini yang tingkat asamnya tinggi kita mm -hmm. harus bersihkan biar dia nggak karat dan katanya juga bezelnya kalau setelah dipakai untuk snorkeling itu diputar aja apa gimana penjelasannya? iya dari... yeah, kan kita kalau misalnya di dalam bezel itu agak susah bersihnya ya mm -hmm. ya kalau sambil diputar disikat dengan sikat gigi juga bisa berarti itu memang lebih uh, membuat jam tangan itu bersih dari yeah. Uh, garam intinya dibersihkan lagi gitu setelah dipakai. Re ada rekomendasi nggak untuk teman-teman uh, yang suka dive watch yang uh, dari Re hmm. dive watch yang sekiranya direkomendasikan untuk teman-teman ini yang bagus atau ini kayak cocok nih dari Re mungkin terserah lah dari uh, okay. brand mana Seiko atau apa? Kalau menurut saya sih kita biasanya ngelihat harganya hmm. kalau misalnya Uh, otomatis kan harga nggak bohong gitu uh. Apakah harganya murah Emangnya kamu bisa gitu bikin jam diver dengan harga murah nggak oh, iya. gitu ya kita lihatlah harganya yang sesuai gitu rata-rata itu di kisaran 10 juta sampai 20 juta misalnya uh, Seiko prospek padi hmm. itu yang memang sudah sertifikasi ya dari padinya untuk diving gitu terus kalau ringido ada Ocean Star gitu ya hmm. itu sih men, sekiranya dia udah khusus buat diving memang sudah ada sertifikasi iya, diving. dan untuk renang biasa pasti aman dong karena okay. untuk diving aja bisa ini uh, ada gambar mengenai struktur jam tangan ini mungkin re bisa kasih uh, sekilas mungkin penjelasan ke teman-teman tuh mulai itu uh, yang penting itu dari gasket tadi yang mana sih dan fungsinya gasket tuh kayak apa gasket untuk menahan air ya Okay. Ya biasanya kan kalau kita ada kaca ini ha? untuk melihat si jamnya itu. Ha? Nah di tengah diantara kaca dengan casing itu akan ada gasket kaca. Gasket kaca ini bentuknya seperti karet. Karet uh. ini yang menahan air tidak masuk dari sela-sela itu gitu. okay. Terus kalau dari crown juga di dalamnya ada gasketnya juga. Yang ini tipenya di screw down ya. Jadi kita bisa putar masuk untuk dikunci. Udah gitu yang di belakang juga ada gasket lagi dari cashback ke casing utama. Okay. Agar bisa saat kita servis, maintenance, atau apa kan bisa dibuka. Nah, gasketnya ini nanti bisa diganti kalau memang sudah rusak. Oh, jadi memang ada yang dari bawah dan dari, dari atas, atas juga. ya, karena celah, celah untuk air masuk nih banyak nih. Hmm. Ada hmm. lagi kalau yang jam diver nih, dia punya helium valve dari helium oh, iya, valve. nya kan? bisa masuk air. Oke, okay. oke, okay, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.